Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Leslor dimanapun kalian berada selamat sore Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilal Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe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 Alhamdulillah pasangan idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar ini berada di posisi puncak dengan perolehan voting 296.020 votes dan di posisi kedua ada pasangan Rangga Azub dan Haiko Van der Venken dengan Perolehan voting 292.832 votes Alhamdulillah Lesti dan Bilar menyalip di posisi pertama Untuk saat ini yuk sama-sama terus kompak dan solid Mudah-mudahan Lesti dan Bilar mendapatkan predikat sebagai Kapal media of the years 2022 karena pemenang Kapal Media of the Years akan mendapatkan promosi iklan di area publik spesial Hari Kemerdekaan dan ditayangkan mulai tanggal 16 sampai 22 Agustus 2022. Dan untuk batas voting itu 7 Agustus 2022. Jangan sampai lengah, jangan sampai kendor semangatnya, terus kita buktikan bahwa Lesa Lovers semakin kuat, semakin hebat, dan mudah-mudahan... Selalu menjadi fans yang sangat luar biasa Kemudian persahabat disimak juga info bahagia yang kita dapatkan dari Arafi Mengenai acara FUV Trans 7 Ternyata bintang tamu yang akan hadir itu besok adalah Papa Bilar Dan Bunda Lesti Kejora Untuk episode yang bertanya kapan sih ada Papa Bilar dan Bunda Lesti hadir Dan untuk jawabannya itu besok jam 8.30, jangan sampai lupa di Trans 7 persahabat ya, kita lihat nih info langsung dari Arafi Widih besok kita bakal kedatangan Rizky Bilar dan Lesti nih buat yang udah nanyain kapan episode Lesti dan Bilar besok harus nonton berarti dong jam 8.30 waktu Indonesia Barat jangan sampai lupa jangan sampai ketinggalan nih yang untuk semuanya yang bertanya kepada semua yang terlibat di acara FYV dan Alhamdulillah untuk episode Lesti dan Bilar itu besok akan dihadirkan spesial kejutan untuk warga semua ya jangan sampai lupa besok harus pada nonton ya jam 8.30 di Trans 7 kita selalu support kita selalu dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita kemudian disimak juga persahabat di Unggahan Toba Boys ini mengunggah foto semalam saat BBL Bunda Lesti itu hadir ke lapangan badminton dan ternyata kehadiran Abang Fatih ini emang membuat semuanya bahagia ya Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan The powerful woman already to play the game tepuk bulu Lesti Kejora Thank you Abang El, come to support Bunda tuh Alhamdulillah ya BBL datang dan selalu mensupport, menemani bunda tersayang. luar biasa banget ya ini kesayangan kita. Selalu bikin happy, selalu bikin kejutan untuk kita semuanya. Masya Allah. Kemudian bersama disimbang juga vlog terbaru di Leslan Entertainment sudah di up nih. Ini juga episode terbaru yang tentunya membuat bahagia kolaborasi antara Lesti dan Alsat Ahmad. PBL pertama kali Lihat Selen nih Ini cute dan sangat menggemaskan juga Momen saat dimana Bunda ke kejora Menyampaikan sebuah kalimat kepada Papa Bilar Kak, nggak ada niatan nih Untuk ngasih kado sebentar lagi kan Dari ulang tahun katanya tuh wow. Ini sih kejutan banget ya Dan makin gak sabar juga Menyaksikan melihat kejutan Atau surprise yang diberikan oleh Papa Bilar Di hari ulang tahunnya Bunda Lasi Pasti bakalan wow banget ya kita tunggu saja kejutan dan tentunya kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita ini. Kemudian persahabat, disimak juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Sumi Leslar89. situ mengatakan, di vlog ini Pak Bos lagi keren kontennya. Wow, ini keren banget persahabat ya. Makanya langsung aja. Mampir ke channel Youtube Lapsar Entertainment karena vlog selalu seru dan selalu menyuguhkan kebahagiaan. Kemudian disimak juga diunggahan lapor Pak Trans Tujuh. Ini mengingatkan juga untuk keluarga Konoha jangan sampai lupa, nanti hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 jam 19.30 waktu Indonesia Barat ada Papa Bilar yang menjadi bintang tamu di lapor Pak Sidak Bandung Day 2. Yuk, sama-sama terus kita dukung. Apapun acaranya, yang penting ada Bunda Lesti dan Papa Bilar. Disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh akun Lapor Pak Trans7. Polisi model begini, ditangkap sampai seribu kali juga gak apa-apa. Nonton aksi kocak yuk, Rizky Bilar, dilapor Pak Sidak Bandung, day Dua, hari Sabtu, 6 Agustus 2022 jam 19.30. Waktu Indonesia Barat, pastiin buat nonton ya guys, dan jangan nonton sendirian. Duh, jangan nonton sendirian ya, nontonnya rame-rame, biar ngakaknya juga rame-rame, Masya Allah banget, pokoknya bahagia.